Di cik-cik balik lagi bersama orangspin. Hari ini kita akan review game of Olympus ya seluruh. Kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Hari ini kita mau modal 99.000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini. Yo guys, kena aja di band 4800 2400 dulu. Kita langsung gaskan di 50 turbo saja, ya, loh. Yang pertanyaan kita main di mana? Kita main di RTP 8000, post itu slot gacor tersolid. Sanderu jaga dunia hari di sini WD berapa pun pasti bosku. dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan jaga PP game gratis refresh 24 jam per menit per detik nah itu dan sesuai dengan red game-nya justru direpasnya yuk langsung gaskan aja ke rpv8000 untuk link channel saya sematkan di pin komen di pin komen kita juga tersedia link komunitas grup WA di sana kita selalu berbagi Pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor rolling hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot gacor rolling hari ini, eh, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor rolling besar ini ya slot. Karena cuma di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor rolling besar ini. Maka dari itu dibantu bantu like, komen, di eh, Dibantu ramaikan grupnya eh, biar kalian selalu tahu pola slot hari ini khususnya pola slot Olympus Olimpus hari ini ya seluruh ya dan jangan lupa jika nih informasi langsung gas kena Jakarta rp satu-satunya situsnya menyediakan layanan cek STP game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sebebasnya di langsung gas kena Jakarta Rp8.000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komennya bosku itu game seluruh ya saldo masih naik-naik tadi -naik. kita dapat petir petir pecah mantap Jangan lupa rokok dan kopinya diseruput-seruput dulu ya. Beres dulu ya, yuk. Apa dinikatin biar belum mau sekitar, yuk dong kasih free spin-spin mantap mundung us. Jangan lupa kasih bonus bonus terus. anjir baru juga di lima. Bonus lagi sering banget turun loh. Tapi di bet 1200 ke atas sih. Ya. Jadi buat kalian semua yang senang berburu bonus jelah. Berkenan aja. Berburu bonus di Revelant gua. Merah kuning, biru, ungu mantap nih atas kuning kasih Peter Nakus itu masih biji katang buang tuh, eh nih kasih yang mantap-mantap kasih yang berikut gurih dong. merah apa? merah nanggung tuh. Hmm. putih nggak konek malah dikasih bonus, -bonus tuh. malasin sebenarnya bonusnya lebih korban bonus ya apa? terjemat keluar bonus tapi di bed seribu dua ratus dua ribu empat ratus jadi kalau kalian senang untuk bonus kayak gitu yuk langsung gaskan aja ke eh, aset dulu satu-satunya situs yang menyediakan layanan jkf game gratis rilas 24 jam permenit 4 detik naik turun setelah game-nya ya langsung gasikan aja untuk lingkaran saya sempatkan di pin ya, bosku. dan jangan lupa yuk dibantu like komen subscribe-nya share ke teman-teman kalian juga boleh biar teman-teman kalian juga tahu kalau cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot mm -hmm. hari ini pola slot gacor hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor hari ini RTP slot gacor hari ini RTP slot hari ini RTP slot gacor Olympus hari ini ya seluruhnya karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini maka dari itu dibantu ramaikan ya slot kita naik dulu kita mode baru-baru aktif coba dicoba di 30 putar ini rumus kasih Krispin, Krispin manis, mau biar meledak meledak mantap terus, hero anjing. Hmm, belum dikasih dikasih hai, hai, hai, Jadi dong, belum dikasih frisben frisben manis deh, los. Kasih dulu sebelum ya. putaran quick habis kasih dulu, bos. Frisben manis, bos. Hey, don. Ya dong. Kalian dong lagi, kali lima puluh turun. Saya yang bertanya kecil, ya. Uh, terus dong. Turun. Oh atas kuning sketernya, terus hijau kuning. Hmm. Atas gelas sketern satu lagi di mana? Oh ini ini ini. Kalau biru pecah, biru pecah mantap. yuk atas gendang kasih sketern terus. Atas gendang kasih mantap. Uh, akhirnya kita dapat Brisbane di babat 8800 ya selu. Kita lihat dan saksikan bersama kakak. Nah, Kak akan meledak-ledak mantap. Terus kasih paham dong kali lima belum mau konek Eh dong, konekin-konekin dulu konekin-konekin dulu hancur hijau boleh biru boleh merah boleh tidak mau lumayan tampil enam ya, ya masih di awal ini kita kumpulin tampilnya dulu yuk lagi dongus anjir yuk lumayan di kuning boleh kuning boleh tinggal ya, mau lumayan ya selur, ya. kali 8 masih 10 kali lagi us. 9 kali lagi konekin nunggu aduh merah nampung, ungu kuning, aduh kuning kurang satu ternyata mantap ungu jadi yuk biru, eh kuning dulu seharusnya enggak nggak mau, nggak biru nggak kuning nggak mau, lima puluh tujuh, sisanya lima kali lagi us petain mantap yuk cincin turun nih harusnya mantap cincin turun yuk atas cincin aset kendang kasih petir dua-duanya mantap lah ya, walaupun petir hijau enggak apa-apa lah ya, emang sepuluh kali 19 200 sampai ya, Selur, ya. Kumpulin kumpulin dulu. ayo lagi dong? Anjing gelap tuh, melek nang. itu jadi biru jadiin biru jadiin mantap kuning jadi, kuning jadi mau turun. Oh mantap, anjing gak seta ternyata ya tuh. Tampil udah 27 tujuh sih, tiga kali lagi ya. Kita bisa mencapai perasa yang lebih mantap dari ini? ayo mantap gendang jadi cok biru dong biru lagi dong anjingnya mau cuk lumayan 12.000 kali 30 ya 360-an hmm. so, ini sahabatnya tanda ini tanda-tanda jadi gitu an ya genepin 1 juta enak kali genepin 1 juta boleh kali Yus birunya petah, ya, toh, gendangnya ya. Ya, lumayan ya sur. kalau naik di 975, ya dulu ya sudah kelar, Spin ini kita langsung gas. -kan WD kan saja karena kesempatan WD sudah terbuka luas. Kita langsung gas. -kan WD kan saja yes, Lord, ya, seluruh ya. Jangan kesempatan WD karena kesempatan wedding. Gaya datang buat kedua kalinya, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Yes, ya, saya tongspin spin. Mami untuk diri, baik-baik bye -bye, seluruh. Salam jackpot.